pengen tahu. Hah? ini tanah saya, Pak. Itu tanah saya. Saya berhak di sini sesuatu. Bawa saya. Bawa saya kalau saya salah. Itulah tadi videonya, kawan. Di sini saya hanya bertanya sampai kapan ya penindasan di negeri ini bisa dihentikan? Karena kami menghargai Jokowi sebagai presiden kami. Tapi nyatanya mana? Mana? Nanya. Enggak bisa lewat. Solo balik mundur. Kalau bapak nggak yakin, saya buka letter saya pak. Saya buka putusan pengadilan pak bahwa ini tanah kami semua pak. Hah? Mana? Saya bertanggung jawab pak atas saya yang dituakan sebagai koordinator di sini. Mana? Buktinya negara ngambil keuntungan di titik darah kami yang disakitin pak. Saya pengen tahu. Anak kami disalin serobot pak. Dari pihak kepolisian sebagai penegakan ini pas diem aja pak. Saya pengen tahu ketegasannya pak di sini. Jangan kami selalu diberikan angin surga pak. Kenal lama Murdoko, kenal lama ini, kenal lama itu, kenyataannya tidak pak. Hah? Kami selalu menderita pak. Sudah 22 tahun pak. Lihat putusan pengadilan pak. Dari tingkat pengadilan tinggi, pengadilan tinggi sampai mahkamah agung bahwa ini sah masyarakat baca pak baca pengguna jalan inilah yang ujung-ujungnya jadi korban pak Iya bayar 5.500 dengan uang hasil kerja dia Hah? itu semua diserap oleh pemerintah kan udah kami tegaskan dari kemarin kemarin jangan habiskan kesabaran kami sebagai pemilik tanah bapak baca pak, itu ada putusan pak dari tingkat pengadilan tinggi pengadilan negeri Sampai tingkat mahkamah agung, bahkan ada PK kedua yang diajukan oleh pihak lawan kami, tapi isi daripada putus itu adalah ini sah dengan masyarakat. Katanya digigit siapa yang mengintip? Siapa yang tahu? Nah, ini tanah saya pak, itu tanah saya. Saya berhak di sini sesuatu hukum. Bawa saya, bawa saya kalau saya salah. Putusannya ada loh. Nah, kalau institusi negara tidak patuh terhadap putusan hukum, terinjak-injak rakyatnya pengguna jalan inilah salah satunya di korban bukan hanya kami Hah? <guruh> 22 tahun pak kami terjol ini mentang-mentang di sebelah berbintang terus hukum tidak patuh terhadap putusan yang diputuskan oleh hukum saya ingin tanya jawab yang bisa nanya di jawab panglima kita Andika yang digantikan oleh sekarang juara orang yang taat patuh terhadap ini tanah masyarakat Pak. Eh. Hah? ayo, jangan kami dibual Pak. Ada yang ngomong bahwa aku kenal dengan Buloko. Ada yang ngomong lagi, aku kenal dengan Sastre. Ada yang ngomong lagi, aku kenal dekat dengan Mengko Tapi hak kami tidak pernah dikembalikan satu-satu. Habis, Habis Pak sebarang kami. Maaf. Di mana-mana saya lihat, bukan hanya di tempat ini ya. Ada di beberapa lokasi yang dimana ada jalan tol yang baru. Ya, jalan tol yang baru. Itu diduduki oleh masyarakat. Nah kenapa diduduki oleh masyarakat? Ternyata ada yang belum lunas pembayaran tanahnya. Dan ini selalu jadi masalah. Ya, Hampir ya di Kalimantan juga dulu pernah di Sumatera. Ini di Jawa Barat. sedangkan biaya untuk membuat jalan tol itu sungguh besar. ini harus dicek betul ini si pembebas bebas lahan ini. ya masyarakat berjuang haknya diambil, ya terus masyarakat memperjuangkan haknya. nanti lama lama lama lama diturunkan lagi aparat di sana. moning dasar ayatnya sendiri. Jadi ini harus dicek betul siapa yang mengelola ini anu jalan tol. Dan pelopasannya seperti apa. Sehingga masyarakat harus menduduki. Kasihan. Kalau dalam perencanaan saya yakin. Kalau dalam perencanaan itu sudah mantap. Namun terkadang ada oknum-oknum. Ya dalam penyelesaian jalan tol ini ya entah itu pembebasan lahan ada saja oknum-oknum yang bermain dan tentunya ini sungguh sangat disayangkan yang korban adalah masyarakat yang korban adalah rakyat viralkan video-video seperti ini kawan dan bagi saudaraku ya yang memiliki permasalahan yang sama dengan seperti yang di video tadi itu viralkan kawan karena sekarang itu ya sekarang ini yang, yang pertama kali mendapat perhatian khusus kalau ada yang viral itu. Kalau tidak viral. ai dianggap antena. Nah, sekarang menggunakan media sosial untuk mempiralkan setiap permasalahan yang ada. ya Karena sekali lagi sekarang ini. Sesuatu itu harus diviralkan dulu. Baru ada atensi. Ada perhatian. Ya, yang terakhir kejadian kemarin. Tuh, tiktoker di nama Bima. Yang bermasalah dengan Gubernur Lampung. ah Setelah viral, warga pemerintah turun. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan. ya Yang saudaraku. Hadapi dan tidak selesai. Viralkan. Viralkan. Kalau saya sendiri siap memviralkan itu. Jangan pernah ragu. Termasuk permasalahan hukum dan lain-lainnya. Karena sekali lagi. Sesuatu bisa dapat atensi itu kalau diviralkan. Itulah kok medsos kawan, ya kayak saudara kita tadi ini menuntut hak sekian lama, tapi pemerintah masih apatis, pemerintah tidak mau tahu, ya kalau dia tinggal kabupaten kan di situ ada bupati, ada wakil bupati, ada wakil rakyat, kenapa tidak bisa menyelesaikan masalah warganya? Padahal itu warga kalian, yang kalau kalian itu Mau pemilu, mobil pilkada, mau pilpres, pil ataupun itu. Ya, suang rakyatmu untuk dicoblos. Nah, sekarang rakyatmu butuh keadilan. Jadi jangan biarkan, kawan. Jangan kita hanya diam. Kita harus bersama-sama. Makanya itu, saudara-saudaraku, jangan salah-salah milih. Hanya memilih. Seseorang karena berdasarkan ada duitnya, nah inilah efeknya, siapa yang bantu kalian di situ. Dan semua, kalau ada masalah ya, jangan harap ada yang bantu. Kalau sudah ada yang bantu udah selesai itu. Iya kan? Kemana anggota-anggota dewan yang kalian coblos itu? Dimana Pak Bupati atau Bupati, Wail Bupati yang kalian coblos itu? Yang selalu kampanye mau mengatakan tegakkan keadilan, mana gubernur wakil gubernur itu, mana DPRD tinggal satu itu, mana DPR RI, mana presiden, ini kawan, jangan sampai tidak, jangan sampai hal ini selalu terjadi, semoga permasalahannya bisa segera selesai, bagian videonya kawan.